Aku suka biologi, biologi, so awesome. oh my god! Oke, okay, sekarang kita akan bahas soal-soal genetika, karena ada yang request untuk bahas soal-soal UTBK. Nah, uh, di sini kita akan bahas 5 soal. Untuk soal pertama, apabila rambut lurus adalah sifat resesif, maka dari perkawinan dua orang tua yang keduanya berambut keriting heterozigot kemungkinan anak-anaknya adalah Nah, soal yang kayak gini masih tergolong mudah. Kita lihat di soal ini berarti ada sifat lurus. Ada sifat keriting. Nah, untuk yang lurus resesif ya kan di sini ada sifat resesifnya untuk lurus berarti kita asumsikan lurus ini sebagai uh, gennya uh, Kak kecil aja ya Kak kecil kalau yang keriting berarti dia yang uh, dominan berarti Kak besar kalau yang resesif kita panggilnya Ki kalau yang dominan kita panggilnya Kak biar lebih mudah Oke sekarang kita kawinin antara dua orang tua yang keduanya berambut Keriting heterozigot keriting kan ka besar heterozigot berarti ada Ka kecilnya berarti nanti yang kita kawinin adalah kaki dikawinin dengan uh, kaki juga ya Nah gitu Ka besar ke kecil kaki ya nanti uh, kemungkinan anak-anaknya apa Nah kalau misalkan udah soal kayak gini kita bikin aja papan catur ini kaki kawinin ini kaki juga gitu berarti kita kawinin kawin aja kak kak besar kak besar berarti kakak ini kaki ini kaki juga ini kiki nah, berarti ini keriting ya kan ini keriting ini keriting juga. Ini lurus. Berarti perbandingan antara keriting dan lurus adalah keritingnya ada tiga, lurusnya ada satu. Berarti kalau diperbandingin ke 100%, ini jadi 75%. Ini jadi banding 25% Ya kan? 75 tambah 25 jadi 100 kan? gitu Jadi jawabannya udah yang eh, mudah kan? Oke, sekarang kita lanjut ke soal yang kedua Kromosom sel somatik wanita normal terdiri atas Nah ini gampang sekali ya, ingat kalau misalkan manusia yaitu pasti memiliki 46 kromosom Totalnya ya Atau kalau misalkan ditulis dalam pasang Ada 23 pasang Nah gitu Ada 46 kromosom atau 23 pasang kromosom Nah manusia itu kan dibagi jadi dua ya Ada yang wanita Ada yang pria gitu Kalau yang wanita Untuk menuliskannya Seperti ini Untuk yang autosomnya 44 autosom ditambah XX ingat wanita itu kromosom e, seksnya adalah XX kalau pada laki-laki 44 kromosom autosom ditambah Xy gitu atau kalau mau ditulisan dalam bentuk pasang 22 pasang ditambah X eh, sorry, pasang ditambah XX, Uh, kalau yang untuk laki-lakinya yaitu pasang ditambah xy. Jadi, jawabannya untuk soal ini adalah karena dia wanita, berarti uh, pasti sepasang kromosom x ini 44 autosom ditambah sepasang kromosom x ini kan? Nah, gitu. Oke, okay, mudah kan? Kita lanjut ke soal yang ketiga. Pernikahan antara wanita dan laki-laki yang keduanya memiliki e, penglihatan normal menghasilkan seorang anak laki-laki yang buta warna dan dua anak perempuan berpenglihatan normal. Dari kasus ini dapat diketahui bahwa, oke, okay, yang harus kita garis bawahi di sini adalah buta warna. Ingat, buta warna itu adalah salah satu dari kelainan gonosom. Nah, kelainan gonosom sendiri kan kalau kalian masih ingat ada dua bagian ya Ada yang terpaut kromosom X Sama terpaut kromosom Y Berarti kalau terpaut kromosom Y, yaitu hanya dibawa oleh laki-laki Nah, untuk yang terpaut kromosom X, ini contohnya adalah buta warna dan masih banyak lagi, kalian bisa baca-baca lebih banyak lagi Tentang terpaut kromosom X Kalau terpaut kromosom Y, salah satu contohnya adalah Webtoos Webtoos itu penyakit yang um, ada selaput di bagian jari-jarinya Terus untuk uh, buta warna sendiri, yang harus kalian ingat Jika laki-laki dinyatakan buta warna, dia itu pasti memiliki gen gennya itu bisa ada yang menuliskan cb, ada yang menuliskan bw, atau ada yang menuliskan c saja. biasanya kalau aku lihat di buku-buku itu kebanyakan gen cb gitu. gen cb itu gen color blind. kalau gen bw, gen buta warna nah, boleh ya, mau bw, mau cb, mau b aja itu ada kok. nah kalau laki-laki dia yang dia yang dinyatakan buta warna adalah dia yang memiliki uh, gen cb di x-nya gitu. Nah, kalau misalkan di nggak ada, orang dia terpaut kromosom X kan. Terus untuk yang wanita, dinyatakan buta warna ketika ada gen buta warna di kedua X-nya gitu. Jadi kalau misalkan di salah satu X-nya saja, dia dinyatakan normal. Normalnya adalah normal carrier gitu, atau pembawa. Kalau normalnya normal yang sempurna, dia nggak ada gen CB di kedua X-nya. Nah, balik lagi ke soal. Di soal kan ada tulisan pernikahan antara wanita dan laki-laki. Oh, berarti kita langsung aja bikin papan catur biar mudah. Nah, berarti antara perkawinan wanita dan laki-laki gitu. Kita uh, kawin aja langsung dulu biar mudah. XX ini, XX ini XY. Ini silangin sama sini, XY juga. Nah, di soal ada keterangan seorang anak laki-laki yang buta warna. Berarti di sini anak laki-lakinya warna. Nah, satu lagi satunya lagi dia normal. Terus dan dua anak perempuan berpenglihatan normal. Ini kan normal. Nah, normalnya kemungkinan apakah dia carrier atau normal seutuhnya. Kita lihat di sini. Dari sini aja kita udah dapet Berarti X C, B, y didapat dari ininya udah ada Y-nya ini X. Berarti kemungkinan di sininya CB. XCBY, ini ngasilin anak XCBY Berarti dia laki-laki yang buta warna gitu Udah ada kan jawabannya Ini ibunya Kerir Ibu Kerir Ini ayahnya Normal Ayah Normal gitu tapi kalau ini nggak dikawinin orang di sini cebet di sini tetap X boleh ini tulis aja di sini x cbx uh, ini kan tetap masih normal ya ini perempuan normal carrier gitu ya Jadi untuk jawaban dari soal ini adalah ibunya carrier Nah Oke kita lanjut ke soal berikutnya um, ternyata soal ini masih buta warna ya berdasarkan analis genetik seorang gadis buta warna harus miliki ayah yang mempunyai genotip hmm. kayak tadi tipsnya langsung aja bikin papan catur ya di sini ayah di sini ibu boleh mau dibalik juga boleh berarti uh, dia ng ngasilin anaknya yang buta warna kalau sini buta warnanya XC ya boleh mau XC mau XcB tergantung soal aja kita ikutin nah ini nggak usah karena yang ditanyain hanya ini um, harus memiliki seorang ayah berarti ini ayahnya ya ini xc berarti di sini xc kan di sini xc juga xc dikawinin lagi sama xc berarti jadi xcxc gitu jadi jawabannya yang seorang ayahnya ayahnya xcy ini ya yang e jadi jawabannya gampang kan nah oke kita lanjut ke soal berikutnya Pasang suami istri bertengkar mempermasalahkan salah seorang anaknya yang bergolongan darah O Sedangkan suami istri tersebut masing-masing bergolongan darah A dan B Oke, okay, ini kasus yang sangat lucu FYI, ini adalah salah satu materi yang aku suka gitu, Karena terkait dengan golongan darah Yang harus kalian ingat, kita harus tahu dulu genotip dari masing-masing golongan darah untuk golongan darah O, dia itu genotipnya i o, -I -O atau i 0 i Boleh kalau untuk golongan darah B, dia itu i b 0 untuk yang heterozigot. Kalau yang homozigotnya I, i b kalau yang golongan darah A, dia itu heterozigotnya ia a i 0 uh, atau untuk yang homozigotnya I, i a gitu. Kalau yang golongan darah AB itu hanya satu ya, IA, IB gitu. Ini kata kunci untuk mengerjakan soal golongan darah. Kalau kalian tahu ini, udah, kalian pasti mudah ngerjain soal ini. Nah, di sini kan anaknya adalah O ya. Ibu ayahnya siapa? Kok bisa anaknya O? Ternyata bisa, meskipun ayah sama ibunya beda golongan darah sama anaknya. Kita lihat. Untuk pernyataan yang satu, Istri A heterozigot berarti A heterozigoto IA I0. Eh uh, dan suaminya B homozigot IB IB. b. I, b. Yeah. kita kawinin aja A ke B berarti AB. Enggak ada yang ada O. Terus A ke B uh, AB juga. A, e O ke B B O ke B jadi B juga berarti di sini enggak ada O. Terus, yang e, pernyataan yang kedua istri B heterozigot, berarti IB Ino disilangkan dengan suami A homozigot. Ia, ia gitu ya homozigot. Nah, kita kawini satu-satu: IB ke IA berarti AB, IB ke... Ia, ab juga. O, io, ia berarti a. Oa, o ke ia berarti a juga. Jadi di sini nggak ada ya, nggak ada o. Nah, untuk yang e, pernyataan ketiga, istri a homozigot berarti ia ia disilangkan dengan I, e, suaminya b heterozigot berarti ib i 0 Nanti kawinin aja. A ke B berarti AB. A ke O berarti jadi A. A ke B jadi AB. A ke O jadi A juga berarti nggak ada ya, nggak ada yang anaknya O. Udah, ini sorry yang nomor tiga jawabannya berarti yang 4. Uh, ya kan kita buktiin aja istri A heterozigot IAi0 disilangkan dengan B heterozigot IBi0 berarti A ke B, A B, A ke O, A, O ke B, B, O ke O, O. Berarti udah, ini jawabannya, ada O. Jadi pernyataan yang benar adalah yang empat saja. Berarti jawabannya adalah D. Nah, itu adalah latihan-latihan soal untuk hari ini. Terima kasih.